di channel Ike Banda Lucy hari ini saya masih merangkai rangkaian Zyuka untuk natal ya kalau masih dalam suasana natal hari ini saya pakai vasnya vas keramik pasang lalu ornamen yang saya pakai hari ini adalah ini sedotan sedotan yang terbuat dari kertas dua warna lalu saya ikat-ikat dengan kabel tie tidak sukar sih ya tapi hanya kesulitannya di sini yaitu kita harus e, mengimbanginya supaya dia tuh balance, supaya dia tuh nggak umum. Lalu di sini saya hanya taruh begitu aja. E, ada satu bagian sedotan yang saya masukin kawat di sini, lalu saya tusuk ke foam ini. Dan dia hanya bertumpu begitu aja. Tapi di sini saya sudah imbangi kakinya ini, kakinya udah stabil di sini ya nah untuk yang satunya ini malah tidak pakai apa-apa hanya ini bisa diangkat seperti ini ya. nah jadi e, tidak sulit mudah kesulitannya hanya membuat dia itu bagaimana supaya seimbang supaya dia stabil nah kabel taitnya ini e, diikat-ikat begitu aja lalu siasat natalnya ini saya hanya masukin aja begitu ada yang dimasukin di sedotannya, ada yang dimasukin di kabel kabeltainya seperti ini. Jadi di sini kan biasanya hiasan natal ada yang untuk talinya itu kita copot dulu. Lalu kita taruh seperti ini. Wadahnya memakai foam ya. Nah, bunganya yang saya mau pakai hari ini adalah carnishin standar atau dianthus warnanya hijau. Lalu saya akan pakai hiperikum. Saya ada daun cemara juga di sini. Dan juga baby bread. Ya, kita akan mulai. Saya akan pasang dulu Carnation-nya. Ya. Seperti biasa, carnation Kita pasangnya, dia smile sama kita. Saya akan taruh dulu yang Pendek. Ya. Dia ya sama kita. Lalu saya pakai yang panjang, supaya dia agak keluar dari rangkaiannya ya, supaya kelihatannya nanti dia hidup. Saya akan taruh bunga utamanya di dua-dua tempat ya. Karena di sini saya, uh, mulut wadahnya ini cukup besar ya. Maka saya pakai tiga di sini. Karnisirnya yang satu ini pendek aja. Fungsinya dia sebagai penutup formnya juga. Nah, kalau dilihat dari samping seperti ini. Dia pendek sekali. Oke. Okay. Nah, di wadah yang ini sudah. Lalu saya akan pakai lagi karnisirnya di wadah yang satunya. Juga sama. Yang pendek. Di balem dia smile sama kita juga. Lalu yang lebih panjang. Di atasnya. Jadi di wadah yang satunya ini, saya juga pakai carnation tapi saya pakai karnisiannya dua. Kalau kita lihat dari samping seperti ini. Jadi dia ini pendek, lalu yang di sini e, maju ke depan. Tetapi maju ke depannya dia, dia tidak sama dengan wadah yang ini. Yang wadah yang ini lebih maju lagi. Sehingga dia ada treatmentnya ya, jadi ada turun masuknya itu tidak sama. Kemudian, saya akan pakai daun cemara kipas di wadah yang ini. Karena dia kita mau merangkai-rangkaian natal, maka saya pakai daun-daun cemara. Karena biasanya kalau natal, itu kan kita pasang pohon natal ya. Kita Saya kasih dua di sini daunnya. Lalu saya kasih lagi yang lebih kecil di belakangnya, iya. Oke. Lalu di wadah yang satunya itu saya juga kasih daun semaranya. Pendek aja. Jadi di belakang pendek aja. Oke. Sudah di dua pas, sudah ada daun semaranya. Sekarang saya mau kasih yang saya sebut asirainya. Eh, sorry bukan asira ini, tapi aksen, ya. Saya pakai hiperikum di sini. Saya pakai aksennya hiperikum di sini, pendek aja. Oke. Okay. Tapi yang fas yang satunya ini saya pakainya panjang justru. Karena kalau biasanya saya kan pakai yang smile itu yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Saya juga nggak mau bikin sama persis seperti yang di sini. Jadi di sini agak beda lagi. Saya pakai yang paling panjangnya itu bukan Carnicionya, tetapi si hiperikumnya Coba ya kita lihat. Jadi justru si Carnicionya yang di fas ini dia ngintip-ngintip. Biasanya saya bikin aksennya ngintip-ngintip, tapi ini justru terbalik. Karena kalau saya bikin ini sama itu monoton sekali ya. Jadi kurang menarik. Oke. Okay. Sudah dapat bunga utama, lalu asirainya eh sorry uh, aksennya. Sekarang kita tambahin pengisinya atau yang kita sebut bahasa Jepang itu asirai. Ya. Asirainya saya akan pakai baby bread ini, dia agak ke depan juga. Ya, lalu di sini juga saya akan pakai baby breadnya. Ini udah banyak ornamennya, jadi harus hati-hati. Bagian dalamnya kita isi juga ya, supaya enggak kosong. Nah, isinya ini memang agak sedikit kesulitan karena sudah banyak sedotannya. Coba kita putar dari arah sini. Iya. Oke. Okay. Lalu yang bagian sebelah sini juga saya akan kasih sedikit gypsum di bagian dalam, di bagian depan sedikit kita tutup. Oke, okay. sudah jadi rangkaian saya. Jadi hari ini tema Natalnya memakai sedotan. Ya, sedotannya yang kita ikat-ikat dengan kabel tie. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di share, di like, dan di subscribe. Terima kasih.